melepas aktuator dari mounting parabola Potong kabel ke arah posisioner sekitar 50 cm. lepas baut stick aktuator jika berat semprot dengan minyak anti karat. kabel posisioner dan kabel aktuator tutup box bagian bawah semua komponen apakah ada terlepas pastikan sudah aman kemudian sambung kabel posisioner dan kankuator dengan warna yang sama Hidupkan positioner sekaligus memperhatikan aktuator. Ternyata, masih hidup dan normal. Memperbaiki stik aktuator semprot dengan minyak anti karat pada drat, putar drat dengan tang atau kunci inggris, lakukan berulang-ulang. Jika berat, tahan baldoin dengan obeng Putar lagi drat berulang-ulang lakukan penyemprotan dengan minyak anti karat pada lubang yang ada dekat baut semprot berulang-ulang hingga minyak membasahi tabung putih putar drat berulang-ulang hingga terasa ringan putar dengan tangan memastikan bahwa bisa diputar dengan rasa dan dirantah bersihkan stik dari minyak-minyak yang keluar sampai memastikan kita ada lagi yang berceceran, putar lagi jerat Apakah minyak ada yang luar? lakukan pengetesan pasang stick ke box dengan memperhatikan posisi drat tepat dan benar masuk ke gear box, pasang baut dengan rapat Hidupkan posisioner, mainkan remote maju dan mundur, apakah stick bergerak, naik atau turun. aktor sudah bergerak, naik dan turun, menandakan berjalan dengan normal Memberikan pelumas pada tabung stick aktuator melalui lubang dekat baut dengan kreativitas sendiri. Ini memakai pomat rambut karena lebih lembut dan menghindari gesekan. Terserah sahabatku, minyak gemuk juga boleh. Lakukan pengeleman dengan stick glue pada jalur kabel aktuator supaya tidak ada air hujan atau embun masuk ke dalam box. pasang aktuator ke mounting parabola Putar ball join stick actuator ke kiri hingga posisi baut masuk tujuannya tidak mengubah pos para Jika selesai, lakukan penyambungan kabel dengan warna yang sama Kambungan dilapisi dengan isolasi bakar Masukkan kabel aktuator ke poser dengan memperhatikan potongan kabel yang masih di kontor dan pasang berdasarkan warna yang sama untuk menghindari kesalahan. Jika salah bisa fatal karena motor bisa terbakar hingga merembet ke sensor. Hidupkan posisioner untuk menggerakkan aktuator dengan memainkan remote maju atau mundur. Nah, berhasilkan. Selamat mencoba.